Assalamualaikum salam rahayu nah, Jenengan sinten? jenengan kok moro-moro mlebeten -moro rogone lare niki napa? Ati Terus kok badhe tanglet njenengan? Jenengan nopo sing jaga ten Oh ala. Kalau pada tanglet. Presiden 2025 niki bakal sinten? Oh kakas presiden yang Jawi Yang Jawa Leng Jenengan Semerap Asmini Sinten Assalamualaikum <San> <San> Waalaikumsalam Salam Rahayu <San> Sinten Jenengan <San> Aku Panglimani ini mas teror. Nyapun jenengan melepetkan roh konilaren ini. Enten novo. Kau oh yang novo. Ya. Kalo terjadi saking dolan, kalo terjadi saking dolan.